Oke, okay guys, welcome back to my channel, Ben Kero Gaming. Oke, okay, kawan, di video kali ini, cuy, ya, setelah lama-lama saya tidak membuat konten, ya, cuy, ya, saya kembali membuat dan semoga ini ada yang menonton, ya, cuy. Biar oh ya, pas season depan, ya, cuy, ada yang pertama, yaitu ada Motocross, itu Motocross, ya, cuy. Moto Circo Maniaco ini keren ya Cuy ada stiker-stikernya gitu keren juga nih dan kita akan mendapatkan avatar Cuy ya avatarnya ya itu seperti itu dan plasma Kurko dan ini ada baju ceweknya baju cowoknya ini bertemakan Joker ya Cuy ya wah keren Joker-jokernya gitu Ci. Dan ini bandul Ceweknya cuy Keren nih cuy Men Menurut saya sih keren cuy buat kalian coba komen cuy Keren apa enggak cuy Ini ada topi dan topengnya itu Misah cuy Jadi kita bisa Kombinasikan dengan Bandul-bandul koleksi kita kan ya. cuy Ya ini keren sih Menurut saya keren ya Dan lanjut lagi ini wow sepatunya itu beda ya cuy kita mendapatkan spas dan ini baju cowoknya cuy ya wow Joker temanya Joker memang wow ini skateboard ya cuy ya wow keren cuy ini ini, ini adalah wow keren keren keren keren keren juga cuy ini cuy buat kalian yang suka komentar ya cuy kan jangan lupa kasih like cuy dan ini adalah box ya cuy ya road book, ya Oh, wow, keren cuy keren sumpah cuy tasnya wow ada ada ini ya ada jokernya gitu ya dan ini yang di pasnya tasnya keren sumpah menurut saya ini keren sih saya ada sulap-sulap itu je ya kata yang dikasih itu ya pedang itu ya harga mati gitu dan ini badul cowoknya cuy keren nih ya cuy ya dan ini topeng sama topinya itu misah cuy bisa kita kombinasi topinya ada matanya gitu cuy wah keren nih ya cuy dan topengnya wow wah ini menurut saya keren sih cuy wah gimana kalau kalian menurut kalian gimana nih komen dong kalian komen dong cuy sepatunya itu beda ya cuy ya dan ini buat ceweknya cuy udah topi gitu wah keren keren keren keren dan buat kalian belum subscribe nih cuy ya langsung subscribe ya cuy ya dan ini adalah bandul terbaru di Infobator ya cuy uh, keren nih Oke okay, buat kalian yang suka dan like langsung aja klik tombol like dan subscribe channel ini ya Cik. semoga ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian selalu support channel ini